Jadi, tadi jadinya ginos ya yang dihirup dulu. Nafasnya setelah itu dihembuskan. Hasilnya bagaimana? Apakah negatif atau positif? Positif merindukanmu. Oke, <laughs> apa sih dia? Konsensi banget, iya <laughs> enggak? Jadi uh, sekarang ternyata berlaku untuk uh, dinosnya meskipun masih pengetatan ya. Satu kali 24 jam. Jadi karena tadi kita dipukul 16 sekian, 1641 jadi bisa berlaku sampai besok 1641. Tapi flight kita masih di jam-jam uh, satuan. Jadi oke lah. Selain murah, cepat. Murah tuh ditekanin. <laughs> murah murah murah murah cepat kalau akurat Enaktif. sih um, ya. gimana ya akurat ya belum tentu juga sih yang mahal juga belum tentu akurat nah apa itu kan? yang penting tapi... sehat dulu kan hmm. gitu guys jadi kita lanjut besok kemanakah perjalanan kita dimulai hari ini besok ada yang mau ke Labuan Bajo besok ada yang mau ke Labuan aja. kamu kemana bu? aku jimbaran jimbaran sensi oh ke gong perdamaian iya ke gong perdamaian iya, kata Joy <laughs> gitu kamu kemana bang besok? bagaimana kamu kemana besok? tidak, tidak kemana tidak kemana-mana oke okay. kita dulu guys kita mau otw pulang dulu untuk packing-packing lanjut perjalanan kita yang kemarin sudah tiba di Bandara Jam 10.40 Sampai jam 11 Masuk sekitar jam 12 Udah check-in, jadi kita Satu uh, jam lebih awal Sampai jumpa di dalam Lumayan rame sih hari ini Ambil, okay. Kita udah nyampe di, mari kita cek dulu. Oke, yang manakah kita? Surabaya. Surabaya. itu ya, kita udah antri delay guys See? Yang tadinya harus boarding di jam 1.25 1.55 udah berangkat delay. Di sini ya? Gih pak layang, iya betul. Kemarin Cepat ya kemarin hmm. Iya Di video -video kita, Videonya yang ini pak ya, seru, <laughs> oh, Iya Soalnya kemarin kami eh hey, napasnya lewat mana sih mulut <kir> langsung <losseng losseng> merah mata Jakarta <hli> sampai jumpa semuanya sampai jumpa bye bapak zi zi Hai guys! Kita udah landing akhirnya. <laughs> Drama final call, akhirnya landing juga. Welcome, Madar Kita sekarang mau ngambil bagasi. Di sini ternyata nggak terlalu rame ya. lumayan Kak lari-lari sana sih ya. eee, lembarannya lumayan oke okay banget yeah. kita nunggu eee, kepala sekolah buat jemput habis langsung ke sekolah pilihan yeah, see you guys bye. Air Force Ancelinor itu Satu jam lewat <SILINAL MUSIC> Itu luar biasa Masuk dalam ya pak. Moginos pak, Moginos. Ini pak. Mau dinos, pak. Mau Harusnya terbang jam 3.35, jadinya pukul 6. Sampai jumpa di Bali jam 8, guys. Delay dari jam 3.30 sampai jam 6 sore. Dapat makan dan terpantau baik-baik saja. Tinggal mandi di bandara bermalam.